Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Fajr Official 2022. Di sini kita bertemu lagi, tapi kita, kita, kita tidak membawa seorang narasumber. Tapi kita apa sih yang akan kita lakukan? Kita akan mereview uh, kronologi kejadian ketika si puslap merah datang ke padepokan Nusa sejati di Blitar. Apakah yang terjadi? Kita akan mulai video dari awal ya, gak ada pemotongan-pemotongan, biar kita gak ada, ada namanya salah paham. Mempraktekan sampai gue praktekan dan bongkar rahasianya ya Dari yang di senterin cahaya atau dicelupin air bisa getar Ini udah dibongkar detail Terus juga yang batu nyala di video ini Ini juga udah dibongkar rahasianya detail Sampai gue kasih lihat plus pembuktian bukan cuma omong kosong doang Karena di ilmu merah ya gitu full pembuktian Tidak pernah cuma omong doang Terus juga trik yang kelapa isi paku di video yang ini. Ini udah viral juga. Dan detail banget gue ajarin bagaimana cara membuatnya bahkan. Agar masyarakat Indonesia tidak ada lagi yang tertipu. Terus ada lagi yang bakar tisu tanpa api di video yang ini. Nah, ini udah detail banget nih. ya Bagaimana triknya, bagaimana cara mengemasnya dan sebagainya. Agar masyarakat Indonesia enggak akan dan gak dibodoh-bodohi lagi gitu, tapi masih aja ada yang bilang, wah itu mah yang palsu, kalau yang aslinya tuh yang kayak gini. Loh, padahal di ilmu merah, kalau memang ada yang tidak sesuai realita, atau ada ilmu yang beneran pakai goip dari apa yang gue bongkar ini ya, kayak bakar tisu. ada yang tanpa trik beneran. ayo silakan pembuktian sinilah. kok, jadi di sini beliau menjelaskan bahwasanya beliau membuka berbagai macam trik-trik uh, perdukunan yang dimana dipercaya oleh masyarakat Indonesia, bahwasanya itu hanya trik sulap bukan hanya uh, bukan hanya dari sugesti atau ilusi semata. mulai dari buah apa batu akik yang bisa menyala hingga kertas yang bisa atau tisu yang bisa terbakar tanpa adanya api. dari sini beliau meminta biasanya jika ada yang bisa melakukan menggunakan hal hologram maka datanglah dan minta pembuktian jangan hanya ngomong doang di YouTube datanglah kalau misalnya uh, yang me me memberikan asumsi bahwasanya itu berbohong, dia bani tutup channel. Tapi kalau misalnya ini berbohong kan ini kan membahayakan masyarakat juga kan, seperti itu juga. Kita akan lihat lah, kelanjutannya. Kontak admin gue lengkap di deskripsi, tinggal kontak mau pembuktian ini kesaktian ini, misalkan kamu yakin nggak pakai trik, terus kamu bilang, "Saya yakin, saya yang saya praktikan tidak pakai trik dan pasti berhasil. Kalau saya terbukti pakai trik, saya sedia nih duit 25 juta." ui, langsung pasti admin gua tuh gak pakai. Alasan alasan pasti langsung. Ayo, lokasinya di sini. Kalau misalkan beneran terbukti tanpa trik, ilmunya ongkos bulak balik diganti 10 kali lipat gitu. drama-dramaan konten pembodohan jangan. Ya. kalau misalkan mau pembuktian, pembuktian langsung kontak admin gue gitu loh tapi ya di luar sana, para dukun-dukun bilangnya itu, karena nggak berani ketemu gue nggak berani pembuktian langsung bilangnya, ah itu mah fitnah eh. sampah bilangnya, ah itu mah berani ngomong di youtube doang eh. kontak admin gue lengkap kok di deskripsi kalau mau pembuktian, I'm ready always ready sekarang gue akan ceritakan dulu kronologi kenapa bisa sampai gue mau nih keluar biaya banyak banget nih untuk nyamperin dan grebek dan bongkar langsung di lokasi walaupun udah pernah gue bongkar ya rahasianya di channel gue jadi awalnya gue lagi scroll scroll YouTube eh ada nih video pembela pembela dukun yang gak berani ketemu langsung tapi malah bikin drama pembodohan di YouTube dengan ngebacot doang gitu kan nih videonya ada dua nih diinap kilomerah pembuktian batu musikah merah delima asli bla bla bla bla lah di sini kita melihat sebuah Peristiwa bahwasanya ketika beliau ini membongkar, tidak luput dari uh, tidak hanya jadi yang tidak hanya dari pembela si pe peslap merah bahkan ada yang kontra dengan beliau juga sampai membuat konten yang sebaliknya bahwasanya yang dilakukan peslap merah ini adalah berbohong tidak hanya trik bahwasanya itu ilmu asli ini ilmu asli ya ya mungkin ini ada sebagian orang yang tidak menyukai kepada peslap merah gitu kan jadi dia membuat konten dengan sebaliknya tapi setelah di Uh, di SMS atau dikoneksikan kepada si peselap merah bahwasanya konten yang dibuat ini hanya untuk hiburan semata, bayangkan ini konten fitnah pengadu domba dengan konten sebelumnya atau diputar balikan fakta, sedangkan ini buat hiburan alasannya ini kan berbahaya juga nih para pembela-pembela ya, dukun ini kan juga bahaya, mungkin nanti akan dihasilkan lagi oleh Halo. si peselap merah ini, kita lihat selanjutnya uh. engkau minta maaf ke dukun akhirnya pesulap merah geger uh, Gus Samsudin diserang pesulap merah dan Gus Nur Samsun nah ini gue kritis ini sembarangan bikin video kayak gini dan thumbnail kayak gini ya Akhirnya ya gue kontak semua nomor admin yang tersedia di channelnya di kolom tentangnya Gue kontak semua untuk ya ayolah Kalau emang ilmu lu asli pembuktian sinilah Kalau terbukti trik mereka tanpa alat atau tanpa trik Dan gue gak bisa bongkar rahasianya Gue ganti ongkosnya 10 kali lipat Admin gue coba mengkontak nomor-nomor yang ada di sini Dan tidak ada yang merespon Ada sih yang merespon tuh yang channel hamba Allah official nih Bayangin aja namanya hamba Allah Tapi ngakunya channel hiburan Bawa-bawa nama Allah untuk berbohong dengan dalih hiburan Ini kan kelewatan deh Dia udah minta maaf sih Tapi ya gue pribadi sih cuma bisa mengingatkan Harusnya Allah itu untuk kejujuran-kejujuran atau untuk dakwah Kira-kira gue buat postingan lah di kolom komunitas Peringatan keras Para pelaku pembunuh dan pembuahan publik ini semakin demin semakin tidak beretika. Admin saya sudah menghubungi para pemilik channel ini untuk mengatur jadwal pertemuan dan pembuktian Namun tidak direspon Pengecut jika apa yang dijelaskan di lembar merah ada yang tidak sesuai dengan realita, langsung atur jadwal pembuktian aja, jangan malah bawa, -bawa foto saya untuk dijadikan drama pembodohan kalian. Miris sekali agama dijadikan kedok pemboman publik dan pembodohan yang kalian lakukan hanya demi uang dan juga ketenaran. Mirisnya Indonesiaku. Ditunggu balasan WhatsApp admin saya untuk jadwal pembuktian yang terbukti salah wajib mengakui diri sebagai penipu dan bersedia diproses secara hukum yang berlaku. Nah. Awalnya kan saya sindir, dia nih, pemilik channel-channel sembarangan ini. Eh, tiba-tiba di kolom komentarnya, ada yang komentar. Tapi sekarang komentarnya udah dihapus. Saya netral sebenarnya. Menurut saya, uh, yang ribet itu Bang Marcel, gitu katanya. Harus kontak admin lah, buat persetujuan. Kalau emang ngerasa itu nipu, harusnya datengin aja pak Eh, bro, ini negara hukum. Jadi perlu dibedain nih, antara berani dan bodoh. Kalau berani itu ya kayak gitu kita atur jadwal pertemuan kapan dan di mana pastikan datang itu berani namanya. Tapi kalau bodoh asal datang aja nih ke rumah orang ke padepokan orang kalau asal datang aja nanti ujung-ujungnya bisa dijatuhkan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik karena tidak mendapatkan setuju dari si padepokan atau si rumah. Nah di sini juga beliau menjelaskan bahwasannya ada aturan. Ketika ada salah orang yang mengancamnya atau memberikan pembuktian, jadi tidak asal main, datang aja langsung. Tapi memberikan kontak admin dan juga memberikan uh, apa namanya undangan dan memberikan aturan jadwal agar dat ketika datang itu sudah teratur. Biar apabila tidak sesuai dengan jadwal atau tiba-tiba datang lontong aja, itu kan sama aja seperti pencemaran rabai ke fitnah ke ini, ini, dan nah ini. Di sini pinternya... Uh, Surat merah ini kenapa kemarin beliau datang ke e, langsung kepada padepukannya Mas Udin karena ketika itu udah ada undangan terbuka dari Mas Udin atau Gus Sudin ini yang terdapat di channel YouTube nya Gus Sudin tersebut jadi undangan terbuka ini beliau langsung menantang yang bandi pembuktian datang aja ke sini nanti Anda bisa mencari aja di channelnya Gus Samsuddin di atau di padepokannya Se Se Se apa sejati kita akan lihat lagi lanjutannya Seorang di ilmu merah itu kan nggak settingan-settingan kayak channel-channel yang tarung saksi sama dukun ya. Makanya semuanya ada surat perjanjiannya sebelum pertemuan gitu. Eh tiba-tiba ada nih video dan nomor admin gue tuh dicek sama nomor nggak dikenal. Ini gue play videonya di bagian dia mengizinkan. Jadi ini sebagai bukti uh, perizinan dia untuk didatangi ya. Jadi kita mendengarkan dan kita catat baik-baik. bahwasanya Gus Mansudin tadi berbicara bahwasanya tidak mungkin ada orang yang ketika datang kepadepokannya itu diusir, bahkan diterima. Kalau mengajak perang ya monggo, mengajak damai ya monggo. Ap banyak orang yang datang ke sini perang pun nggak akan dipidanakan. Tetapi kita lihat faktanya nanti ketika peselancer datang kan. Tadi kita udah lihat itu tantangan keras banget tuh. Mengajak perang ya monggo, mengajak damai ya monggo. dan nanti. Ketika, eh, ketika pesulap merah datang ini, eh, apakah yang akan terjadi selanjutnya? kan Apakah sesuai dengan yang dibicarakan tadi? Sampai sempat, besok sini bilang, "Apa sumpah demi Allah, sumpah demi Allah." Nah, kata-kata sumpah demi Allah ini yang gak boleh dipermainkan. Tapi beliau tadi udah bilang, "Sumpah demi Allah, bahasanya yang ketika datang di sini mau ngajak perang yang monggo, mau ngajak damai yang monggo." lah tidak akan kami pidanakan seperti itu. Kita akan lihat siapa sih reaksi selanjutnya dari eh, pesulap merah tersebut. Bersedia. Tangi, terus katanya di luar sana beraninya memfitnah. Kalau memang ilmu merah memfitnah dan tidak sesuai realita, silahkan datang ke sini nih. Ya, buat jadwal pembuktian dong, jangan malah ngomong di YouTube atau beraninya emang ngomong di YouTube doang. Datang pembuktian, buktiin, ilmu lu beneran pakai ilmu goib. Kalau beneran, gue tutup channel ini, makanya langsung aja nih. Ya, ini gue ke Blitar, perjalanan dari Jakarta ke Blitar nih, sekitar 12-14 jam akan aja semoga uh, uang yang gue keluarkan ini Allah azza wajal nilai sebagai sedekah agar masyarakat Indonesia nih tidak lagi banyak dibodoh-bodohi dan ditipu insya Allah terus mungkin nanti ada pembela dukun yang bilang emang lu siapa ngurus-ngurusin orang ya, terus ngurus-ngurusin orang nggak boleh ngelakuin ini ngelakuin itu gue akan jawab alasan tersebut dengan detail dan jelas di sini dengarkan baik-baik gue bukan siapa-siapa gue masyarakat biasa yang berusaha untuk membantu Indonesia mencapai salah satu tujuannya, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia. Serta gue menganggap seluruh masyarakat Indonesia adalah keluarga gue. Yang gue urus, yang gue perhatikan adalah masyarakat Indonesia tersebut. Agar tidak dibodoh-bodohi, agar tidak ditipu, agar tidak salah melangkah ketika ingin berobat. Kan kasihan banget gitu loh. Orang sakit berat, orang butuh pertolongan. Nah di sinilah uh, pesulak merah bilang bahwasanya tidaknya dari segi agama beliau menangkis dukun-dukun seperti ini Tapi hanya dari segi undang-undang juga dalam hal untuk mencerdaskan pemikiran bangsa Indonesia Tidak terhasut oh, oleh dukun-dukun yang menipu rakyatnya di bodohin Jadi ini bagus tidak hanya dari segi agama bahkan dari segi undang-undang pun beliau tadi juga mengungkapkan tadi di postingan paling kanan tadi gitu alinia alinia dan pasar-pasarnya tadi tersebut kita akan lihat selanjutnya lagi malah dituduh-tuduh oh ini disantet nih pak ini butuh pembersihan sekian juta oh ini disantet oh, nih pak digunak guna ya? rumahnya harus dibersihin butuh puluhan juta sekian nah ini kan kasihan terus juga menurut informasi orang ini menjual tasbih yang katanya bisa bikin kebal nah itu penjualan jimat itu telah melanggar undang-undang KUHP di Indonesia yaitu pasal 546 KUHP Indonesia melarang untuk penjualan benda-benda Atau membagikan benda-benda Atau memiliki ketersediaan benda-benda Yang diyakini memiliki khasiat tertentu Atau kesaktian tertentu Jadi memiliki Membagikan memiliki ketersediaan untuk dibagikan itu nggak boleh di Indonesia melanggar hukum Indonesia apalagi beneran penipuan ya terbukti nipu makanya langsung aja nanti kita lihat di lokasi kita buktiin langsung nih ya beneran kebal atau enggak ya gue tahu sih semua teknik kebal tuh gue tahu karena gue belajar debus juga sebenarnya gue berharap banget nih masyarakat Indonesia itu belajar dari pengalaman-pengalaman yang udah-udah kan Indonesia tuh udah ditipu Udah berkali-kali dirugikan oleh dukun-dukun berkedok agama. Salah satu kasus yang terkenal adalah dulu kasusnya UGB. ya, Ketika menipu dan ada korbannya yang mengaku dicabuli. Nah, itu kan UGB berkeduknya juga rendah hati. Ketika ada korbannya yang bersuara, dituduhnya dia fitnah. Ketika ada korban yang bersuara, dituduhnya dia uh, menjelek-jelekan. And then, ketika beneran terbukti nipu Kan kasihan, baru muncul tuh ya Ini semoga uang saya dibalikin Saya ketipu 8 juta, saya ketipu Berapa juta, berapa juta Ini nanti gue tampilin Ini kan miris gitu ini gue anggap masyarakat Indonesia Keluarga gue sendiri, jadi kalau gue ngelihat kayak gitu Aduh, sedih banget Tapi dengar dengar sih, UGB sekarang udah tobat ya. Tapi ya nggak tahu, gue juga belum pernah berkomunikasi Ya gue doakan sih Semoga beneran udah tobat dan bisa Membantu untuk membongkar Penipuan-penipuan uh, yang seperti dia dulu lakukan yang berkedok agama seperti itu. Terus juga ada kasus limas kanjeng yang yang ngeluarin uang dari belakang punggung, yang uangnya taruh di sini nih, ya pergelangan tangan. nah itu kan berkedok agama juga, berkedoknya wali, berkedoknya karomah dan sebagainya. Itu berkedoknya rendah hati, nggak mungkin dia bohong awalnya gitu. Ketika ada korban yang bersuara dituduhnya fitnah, sama aja sebenarnya modus-modusnya tuh sama aja, ya. Tapi anehnya tuh Ketika ada orang baru lagi yang mainin trik-receh agama, dipercaya ya. Nah itu, gue berharap sih masyarakat Indonesia bisa belajar dari pengalaman yang udah-udah gitu loh Ya udah, langsung aja kita menuju ke Blitar Ini perjalanannya kurang lebih 12-14 jam Asal aja, Halo. check this out Sel, tapi ini ke Blitar nge-binduang operasional Iya yeah, ya, yeah. gede, gede ya Ya lumayan lah ya udah nggak apa pakai uang pribadi gue aja ya hitung hitung sedekah lah. A few moments later. <suss> <suss> Oke okay. sekarang Dimana kita sampai di blitar. Dimana? Blitar. Iya. Tapi kita belum tahu nih posisi pas tadi itu di mana. Mending kita tanya aja. Langsung aja kita tanya tanya warga sekitar ya. Kali aja ada yang tahu dan Hai, bisa bantu ngarahin tahu tuh, Wei Wei itu tahu. Tuh. Mana? Oh sini. Ya yuk Pocanur sejati. Oh, ya. oh, di sebelah gila. mana? mana ya? mana gangnya? ini? jalan kiri gang ini, ini ya? oh iya oh, ya. masuk ke sana lurus adanya sebelah kiri atau? kiri jalan oh kiri jalan ah. Bikini, kiri. oh iya ya itu yang oh ada tulisannya? Oh, ya. besar oh besar ya? oh iya oke oke terima kasih ya itu katanya sakti beneran ya Bu? katanya sakti beneran ya? Enggak tau lah sakti ke? <tipan> mau tahu, kita mau tahu. Ya, yuk, nah, inilah uh, keadaan ketika Marcel atau selap merah bersama kru-krunya ber, berjumlah tiga orang mendatangi Blitar uh, selama perjalanan 14 jam dan kita lihat bosnya biaya operasionalnya itu ditanggung Marcel sendiri. yaitu itu sedekah lah Karena ini kan juga baik Pengen meminta pembuktian kita juga diakhiri dengan juga ini uh, sampai di mana beliau sedang mencari di mana sih tempat padepokannya Nurjat Sejati ini. Nah, untuk untuk lengkapnya mungkin saya akan teruskan untuk part kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.